Kasus yang mendasari edema pada kasus ini adalah laki-laki 17 tahun keluhan kencing berwarna coklat sejak tiga hari yang lalu. Sebelumnya tidak ada trauma, terdapat demam dan nyeri tenggorokan dua minggu yang lalu dan sembuh sendiri tanpa diobati. Pemeriksaan didapatkan tekanan darah 140/90, nadi 80, RR 20, ditemukan edema periorbital. pada pemeriksaan penunjang berat jenis urin 1, darah positif 3, protein positif 4, eritrosit positif ini diagnosisnya apa kira-kira kalau ini kan penting coklat sembuh sendiri, berarti kan ada autoimun ya? nah. tapi hati-hati nih ya seolah-olah ini genap sih. yang yang A ini kan streptokokal tapi ini lebih nanya edemanya kan, nah itu jadi dia kalau edema dari si airnya ini, berarti si airnya karena air turun. Oke, okay. kalau yang si terbentuknya deposit, deposit uh, sel-sel imun, nah, benar NA ya. Tapi ini spesifik langsung ke edemanya. Oke, okay. 29 ini. Agak menjepat ya, eh, dari 28 tadi ya. Nah, coba copy, uh, baca. Diagnosis pada pasien ini pada kasus ini adalah seorang perempuan 14 tahun datang ke poliklaim. Dengan keluhan bengkak pada kelopak mata sejak 2 hari yang lalu. Sebelumnya pasien juga pernah mengalami keluhan bengkak 1 bulan yang lalu. Kemudian semua sendiri keluhan demam, nyari tengkorok pasien berwarna. Pada pemeriksaan laboratorium didapatkan protein urea positif 4, kreatinin 5, urein 102, kolesterol 250. Protein urea 4, kolesterol, nephrotik. Ya, ini ya, dari protein urea nih, keywordnya. Ya, oke ya, Jadi protein urea keyword untuk SN, kalau hematuri lebih titik kritik. Nah ini 30, kalau nih apa nih direktur suci atau Tiara Bedo pemeriksaan lanjutan yang tepat untuk kasus ini. Laki-laki 10 tahun datang keluhan kencing berwarna merah sejak dua hari disertai nyari kepala dan muntah terdapat riwayat sakit dan batu pil sekitar dua minggu didapatkan tekanan darah 140 edema paru edema ekstremitas urin cepat dapat hematuri protein dan lanjutan asto anti streptokokus ini cepat memang proteinuri seolah-olah ada nefrotik kan hematuri ya dari dia satu lagi yang lebih khas untuk nefritik itu hipertensinya. Kalau SN dia lebih khas yang proteinuria tadi, dan potensi Kalau yang si nefritik. Nah ini juga satu. Uh, Aisa Apakah terapi yang dapat diberikan pada pasien seorang laki-laki usia 60, 60 tahun ating IGD rumah sakit dengan keluhan urin berwarna gelap dan tubuh terasa lemas? Dari hasil mempersafisi ditemukan peningkatan tekanan darah menjadi 160 per 120, per 120 serta terdapat edema pada wajah dan kaki. Periksaan laboratorium didapatkan proteinuria positif-positif dengan hematuria positif. Hasil pemeriksaan biokimia, Hb12, kreatinin 25, ureum 380, albumin 3,5. Terapinya... Hmm, ini hematuri positif. Nah, ngejebak ini memang. Tapi tensinya ini lebih khas. 190 per 120. Jadi kemungkinan tadi, ini kritik. Nih. Nah, nih kritik di potensi. Oke, kalau ya CCB-nya ya, ya, tadi ya nanti hipertensi ada ini hati ya di anak juga ada memang potensi emergency ini nah itulah CCB ini yang dikardipin IV itu biasanya ya. pakai pump. nah sama diuretik ya, untuk cairan ini eh edema wajah dan kaki soalnya nephritic nephritic on nephrotic nah itu bisa juga campurannya Oke. Okay. Kalau 32 nah ini masih pembengkakan ginjal ya. Sudah tidak kencing lebih dari 12 jam, edema pada kedua tungkai ya. Nah. Emioma arteri. Ini berarti komplikasi ini. Okay. Komplikasi dari si miom. Nah, ini bisa stasis neken ureter dari, Nah. Jadi ini kemungkinan si post renal. Nah, tapi memang eh uh, itu ditanya grade-nya Nah kalau grade-nya memang Mau tidak mau ngitung dari yang si rifle itu yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. it. yeah. uh, ya nyampe nya 4,5 ya nyampe koma lima Kreatifnya nyampe koma lima Kreatifnya nyampe koma lima Kreatifnya nyampe koma lima Kreatifnya nyampe koma jadi sudah kompensasi dianggap. Ya? Oke, okay. nah tiga-tiga. Poppy -tiga. uh, coba. Diagnosis yang paling tepat pada pasien adalah seorang laki-laki 20 tahun datang dengan keluhan bengkak seluruh tubuh. Pasien mengaku sering mengalami keluhan serupa sejak kecil, namun pasien tidak rutin berobat dari pemenang fisik. Uh, Tensinya tinggi, HR-nya 100 kali per menit, era 24, suhunya normal, edema pada kedua tungkai dan mata. Dari pemeriksaan laboratorium didapatkan HB-nya 5, ureumnya 350, creatininnya 12, BFR 20, proteinuria-nya positif, tensinya tinggi, proteinuria tidak pasti, tidak masif, berarti glomerulonefritis tapi sudah ada sejak kecil, uh, kronis. C juga. dia onsetnya, ya. oke, GNC istilahnya. Kalau misalnya kalian ketemu di buku, ya singkatannya glomerulonefritis kronis, ya. Oke ini, 34 ini, nah ini diagnosis fungsional ginjal, korteks medula kabur, kemungkinan blunting ini, nah ini. Grading-grading nih, nah ini lima, ya. Berbagai ginjal mengecil. Nah itu, densitas konteks meningkat. Ya. Oke. Nah, 35 nih. Ini, coba nih, tiara coba. Dokter akan menurunkan tekanan darah pasien, anti yang sebaiknya dihindari. Seorang laki-laki 20 tahun di IGD rumah sakit dengan keluhan urin berwarna gelap dan tubuh terasa lemas. Pemeriksaan fisik ditemukan peningkatan tekanan darah 170, serta terdapat edem pada wajah dan kaki. Pemeriksaan labor dapat proteinuria dengan hematuri positif. Uh, pemeriksaan biokim HB 13 kreatin 5 ureum 80 albumin 3,5 asto positif akan menurunkan tekanan darah yang sebaiknya dihindari dihindari. jadi berarti ini agak ini ya, 170 per 100 kan emergensi Eh kan? uh, berarti kita nih nyari yang kalau algoritma apa? pertensi hmm. AH itu kan nah dari ini yang untuk kasih gede ini kan kita nak cepat kan nah itu jadi kalau captopril oral kan nah di penamlo dipin sebenarnya juga ini juga oral kan. tapi kalau kalau ini kan ace inhibitor ace inhibitor dia kalau di ginjal ini kan ini kan gagal ginjal nih. Ya. itu kan kalau secara teori angiotensin converting itu, nah itu kan kerjanya diraskan kan renin angiotensin aldosteron kan. Nah makanya dia tidak bisa cepat karena masih tinggi ureum kreatinin ini nih. Ya. Sementara kalau ini kan di CCB ini di endotel endotel kan di lumen intravaskular kan, ini vasodilator. Oke. Nah kita pindah stase nih, hematok-hematok gak darurat. Oke, ini. Pemeriksaan penunjang nih, yang ditanya. Nah, merah tidak gatal nyari di di dahi pipi kanan, ya, pipi kiri. Ada persendian juga, malares ya kupu-kupu ini. Proteinuri positif 4, cylinder. oke Ini jadi SLA, systemic lupus erythematosus kan MD soft brain. Nah, jadi kita ngeceknya SLE double stranded deoxyribonucleic acid anti DNA SDNA, ya. Nah, ini SLE lupus ya, obatnya tanya kortikosteroid ya, Karena autoimun kan imunosupresan jadi nah. Oke, kalau ini nomor 3 remato ini. Nah, coba Pasal. Kemungkinan diagnosis. Wanita 40 tahun dengan keluhan nyeri persendian jari-jari tangan kanan sejak tiga bulan yang lalu, keluhan disertai rasa kaku pada sendi pagi hari selama 30 menit. selama 10 menit. Dari hasil pemeriksaan, fisik, tanda vital dalam batas normal. Berat badan 55, berat badan 50, 50 kilo, tinggi badan 150. Pemeriksaan status sokalis didapatkan boncar dan heberden nodules di jari tangan kanan. Pasien merupakan seorang penjual rujak selama 20 tahun. ini yang terdites manus, oh i HDBP Herberden Herberden diristal bocat di proximalnya biasanya, nah itu jembatan kerennya HDBP, kalau lagi kan ada RA tuh ini juga kan yang bautenarik ya bauten seperti tombol, nah ini HDBP ya? oriomatoid OA button rate itu asalnya Nah, boot boot Nah, ini button deformity ini di OA ini, ya. Tuh so, ya, yeah. button hold. Nah, ini bedanya, ya. Yeah. Keyword untuk sih OA, ya. Yeah. Jadi kalau yang HDBP ini RA baru ya, rheumatoid arthritis. Ini soal keyword ya. Jadi kalau RI, RA kita periksa rheumatoid faktor ya. Nah, itu Oke, ini kasus hemato, nih Peminum alkohol, peminum alkohol, nah aneminya dia. Ya, yang anak kemarin nih dia polat dia sama-sama megalo sebenarnya dengan B12 tapi kalau B12 reward VG tarian untuk kewet nih Oke ini sama kayak tadi SLA dan SDN angetes ya yang ini nah ini mens nah steroid nyeri kaki jadi sekunder nih karena obat, steroid ya, keropos tulangnya. Nah, ini harus ada jembatan keldanya nih. coba ini, uh, suci. Coba kira-kira apa nih? Hewannya suci. Aisyah, nomor 8, Aisyah. Apa diagnosis yang paling mungkin pada pasien ini? Perempuan 27 tahun dengan keluhan lama badan sejak dua bulan yang lalu. Pasien juga mengeluh di perut kiri atas, membesar dan tidak nyeri Berat badan menurun, keringat malam disertai demam. Dari pemeriksaan fisik didapatkan TTP dalam batas normal, abdomen didapatkan sphenomegalis Kavner 5. Hasil laboratorium Hb 11, leukosit 75.000, promosit 250.000. Pada hapusan darah tepi dapatkan semua stadium granulopoiesis B. Caca juga. Leukemia granulositik kronis. Kalau granul, granul butir-butir, eh. granul. Yuk. Namanya si sih CML, eh. chronic myelogenous. Oke, mi ya, tapi ini akhirnya milo AML ML nih. Yeah, ya, ini salah ketik. Ini kayaknya ya, yeah. kalau AML tuh ya memang onsetnya benar dewasa ya, yeah. tapi aura-aura rot body biasanya yeah. gitu ya. Gitu ya, case Milan. Nah ini IGD sering ini, ya, coba copy uh, coba, baca nomor 9. Diagnosis yang paling tepat pada pasien ini adalah laki-laki 33 tahun datang ke igd dan keluar sesak nafas tiba-tiba sejak 15 menit yang lalu disertai gelisah lemas muka kemerahan. Pasien baru saja, baru saja disengat tawon ketika bekerja di ladang. Pemeriksaan fisik 80% persen, 60, nadi 130, RR-nya 30, tensinya 36,1. Ekstremitas didapatkan atral dingin dan hiperemis di, ke, di luka bekas sengatan. Di tahun tuh anafilaksis. Keyword okay, eh. Atau kalau misalnya ada pilihan lain, shock distributif. Nah itu ya, yang lainnya. Oke. Jadi kalau seorang bilaksis, nah ini ditanya nih. Tata laksana awal. Jadi kita kasih EP ya. IM jangan dikasih IV. Ya. Intramuskuler. Ya. Deltoid atau di. Seperti uh, antara Interolateral paha. Ya. Nah ini hour tadi. Keyword ya. IML ya. Acute Nah kalau transfusi. Contohnya 12 ini kasusnya. Ini kalau mungkin anemia ini. Nah. Pecah ya, acute hemolytic transfusion reaction reaksinya ya. Hemoglobinuri ya. Nah. Jadi itu makanya dari harus pemantauan tadi ya. Standby. Jadi kita stop langsung ya dan kasih diuresis untuk juga kerusakan ginjal. Oke, kalau ini rongki basah kasar di aspek paru kemungkinan batu sudah tiga bulan, nah, berarti ini anemia ini penyakit kronis sebenarnya. Oke tapi morfologi ini kalau kronis itu oleh t nya tadi kan, nah normal kron normal, sitik, ya kan banyak, eh ya, eritrositnya dipakai untuk si ngasih makanan tipis dari oksigen untuk tipisnya, nah, terbanyak ukuran tidak ya. ada perubahan ukuran maupun kadar kambing ya. yang ncvnchs ya. oke ini kasus uh, benjolan ini limfadenopati ya XSX. Ke sebesar kelereng ini biopsi eksisi nah kita ceknya sebenarnya ya. ganasnya apa beda limfoma atau, tidak, linfoma, atau Burkit atau hot skin non hot skin itu ya BPA ya Oke, ini benjolan nah ini progresivitasnya dalam satu bulan dari biji jagung sebesar kelereng jadi prognosisnya pakai laktat ya dihidrogenase LDH nah, kalau LDH ini mencerminkan untuk semakin tinggi LDH semakin itu tadi Oke, ganas berarti banyak Metabolisme dari si benjolannya Oke ini nah, nomor 16 soal bonus nih Blok imunologi, masih ingat tak? Coba Tiara Nomor 16 Reaksi merupakan hipersens hipersensitivitas tipe Muncul bintil-bintil di kulit Disertai sesak Selah makan udang Oh, hypersensitivitas satu cepat lah, eh. oke Semakin kecil angkanya semakin cepat ya. Eh. Ini, shop, ana, Oke, ini perdarahan di paha, retikulosit meningkat HB7, KLL satu jam. Nah ini atau LS. Kira-kira apa nih, uh, Pawas, nomor 17, Nak dikasih apa nih? Terusih paling tepat. Laki-laki nah, 24 tahun di bawah BGD, peluang kebenaran, peluang kebenaran atas setelah TRM satu jam. Mesan fisik 70 ke 50, HR 140, HR 140, HR 28, suhu 36. Mesan lapor didapatkan HB7 dengan retikulasi meningkat. Sebenarnya praktisnya apa ya? Kalau setting kayak ini kan enggak sempat cross match eh kalau kalau dia memang shock tuh sebenarnya boleh whole blood eh. tapi whole blood agak pilihannya kan Oke, ini pack red selnya aja nih, ya tujuh gram per desiliter ya jadi karena hb nya yang turun kalau yang yang lain sih tidak jelas ya eh. kadar trombositnya berapa ya Deposit maupun plasma nah ini diagnosis ini sing misalnya hiposeluler, hiposeluler berarti kecil ya. Nah, ini pansitopenia ya. turun HB-nya, leukosit. Leukosit normal 5000 kan. HB 11, 12 nah. Trombosit 150 ya. Jadi kalau primer kemungkinan memang dari permasalahan sumsum tulang. Bukan dia anemia ini ya apa? Bukan emir, bukan ini, ini konteks I, H, A, ini. Oke, ini sama kayak anak kemarin, ini faktor sembilan, delapan sembilan, gitu kan? Delapan emofilie sembilan b, nah jadi. Ptt activated pro probrombin time ya. Nah, ini ya pt, extensik pt, trombosit. Nah kalau 20 baku emas. Baku emas untuk badan lemas selama ini transfusi. Tidak pernah cocok crossmatch ditolak. Oke ini kemungkinan IHA tadi ya. Autoimun jadi. Nah itulah kita cek konteksnya. Kalau positif IHA ya. Oke, ikhterik ya. ikterik tadi hasil imun. Hasil hemolisisnya, ya, menghasilkan si bilirubin tadi, kan? Nah, ini, ya, Nanya diagnosis ya samun, minyaknya. Nah, ini ada definisi baru ini, ya, kira-kira apa, nih, uh, Aisyah 22. Diagnosis paling tepat pada pasien adalah wanita 27 tahun dengan keluar penurunan kesadaran. Ini ada riwayat batuk dan sesak sejak tiga minggu terakhir, namun tidak berobat. Pada pemeriksaan fisik didapatkan TD 80 60, nadi 115, RR 20 kali, per menit suhu 38,5, akral dingin, rongki basah, kasar di seluruh lapangan paru. Pemeriksaan laboratorium didapatkan peningkatan jumlah leukosit kadar laktat 3 sudah di eh, resusitasi namun TD tidak naik. Oke, ini jadi gagal regal, gagal Kadau apa? Rehidrasi sirkulasinya Nah, kalau sepsis itu biasanya adanya ditemukan memang in bakteremi. Nah, sama Penurunan tensi, tapi kalau sepsis belum di rehidrasi biasanya belum di resusitasi cairan nah, Kalau shock dia sudah di tapi masih gagal nah, itu. Ya. Sebenarnya kalau nak, gold standar ada yang pakai uh, sepsis bandel itu ya, one hour bandel ya. Nah, intinya uh, cairan jangan overload, eh. nah harus diatur. Ya. Walaupun dia kurang tapi yang sampai dia overload cairan. Oke kalau vasopressor nya untuk sepsis, eh, okibasa ini kemungkinan dari itu kan. Nah dia, PD 80 per 60. Kan belum dibawa 70 nih ya. Sebenarnya nah itu, eh jangan disamai dengan kardiogenik. Kalau kardiogenik, nor epi baru dibawa 70 kalau di ACLS. Kalau di sini kan memang permasalahannya itu tadi isi cukup tapi dia melebar kan langsung jadi itulah ya di sepsis ini perbedaannya dengan sih kardiogenik kalau kardiogenik pompanya yang masalah kan kalau ini sepsisnya ini ada masalah pompa sebenarnya ya tadi norepinephrine ya kalau sepsis kalau yang kardiogenik tadi dopa dobu baru doa bapak doa ibu ya Akal hangat pakai dobutamin akral dingin pakai do dopamin kalau tensi di atas 7 Ya. Oke ini entok ya, nih, ya. enggak darurat. antidotum dotum umbi-umbi. Kamu mungkin kan arsen ya. Ya, natrium uh, bukan arsen, sorry, cyanida ya, kalau umbi. Arsen tuh yang mirna itu kopi itu. Ya. Nah, umbi-umbi nih natrium sulfat nih, ya. asen, gugus cyanida. Nah ini mengenai asam basa ya Oke, tidak terkompensasi alasannya kenapa? pH-nya masih 7, ya. Metabolik dari bikarbonatnya nah 19 rendah ya. ya jadi kalau syarat dia terkompensasi pH-nya sudah normal di ya, antara 7,35 sampai 7,45. Nah, kayak kasus ini ya. 7,4. Ya, nah, sudah normal tapi CO2-nya kan eh, 2 CO2 Lapan, eh, naik okay. jadi.